Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan kami dari satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami itu uh, PPT uh, yang berjudul teknik-teknik layanan beker kelompok. Di sini ada uh, saya sendiri Rizky Rafli Muhammad lalu teman saya Melati, Suci, Halimatus, Najla, Raihan, Trias. Dan uh, selanjutnya kita langsung saja ke materi. silakan yang bagiannya mulai. yang pertama ada pengertian teknik pemberian informasi. Teknik pemberian informasi sering juga disebut dengan metode ceramah, yaitu pemberian penjelasan oleh seseorang pembicara kepada sekelompok pendengar. Sebenarnya pembicara secara lisan, tetapi juga di, dapat diberikan secara tertulis. Pemberian informasi secara tertulis dapat dilakukan melalui berbagai media, misalnya papan pembimbing, majalah sekolah, rekaman, selebaran, video, dan film. Selanjutnya ada langkah yang harus diperhatikan yaitu merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai dengan pemberian informasi itu yang kedua menentukan bahan yang akan diberikan apakah berupa fakta, konsep atau generalisasi dan yang ketiga ada menentukan dan memilih contoh-contoh yang tepat sesuai dengan bahan yang diberikan selanjutnya ada tujuan terakhir dari pemberian informasi adalah Mengadakan penilaian apakah tujuan sudah tercapai atau belum, penilaian dapat dilakukan secara lisan dengan menanyakan pendapat siswa mengenai materi yang diterimanya, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara tertulis, baik dengan tes subjektif atau objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada keuntungan teknik pemberian informasi. Yang pertama, dapat melayani banyak orang. Lalu selanjutnya tidak membutuhkan banyak waktu sehingga efisien. Tidak terlalu banyak memerlukan fasilitas untuk melaksanakannya. Mudah dilaksanakan bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Lalu ada juga apabila pembicara pembicara pandai menggunakan gambar dengan kata-kata bahannya akan menjadi menarik. Lalu selanjutnya ada kelemahan teknik pemberian informasi. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama sering dilaksanakannya secara monolog. Lalu yang kedua ada individu yang mendengarkan kurang aktif. Lalu yang ketiga memerlukan keterampilan berbicara. Lalu selanjutnya di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam mengatasi kelemahan. Yang pertama, sebelum memilih teknik pemberian informasi, perlu dipertimbangkan apakah cara tersebut merupakan cara yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan individu-individu yang dibimbing. Lalu kedua, sebelum memberikan informasi, perlu menyiapkan bahan informasi sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, usahakan untuk menyediakan bahan yang dapat dipelajari sendiri oleh pendengar atau siswa. Lalu yang keempat, usahakan berbagai variasi penyampaian agar pendengar menjadi lebih aktif dan gunakan berbagai alat bantu yang dapat menjelaskan pengertian pendengar terhadap bahan yang disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teknik diskusi kelompok di dalam kelas. Pemertian diskusi kelompok Diskusi kelompok juga merupakan percakapan yang sudah direncanakan antara tiga orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau untuk memperjelas suatu persoalan di bawah pimpinan seorang pemimpin. Diskusi kelompok merupakan usaha bersama untuk memecahkan suatu masalah yang dirasakan pada sejumlah data bahan-bahan, dan pengalaman di mana masalah ditinjau selengkap dan sedalam mungkin secara ideal. Menurut Jamara tahun 2005-157, diskusi kelompok memiliki empat karakteristik, yaitu yang pertama melibatkan sekelompok individu, yang kedua melibatkan peserta dalam interaksi tatap muka tidak formal, yang ketiga, memiliki tujuan dan bekerja sama. Yang keempat, mengikuti aturan Selanjutnya yaitu Diskusi kelompok sangat bermanfaat Untuk memberikan pengalaman pendidikan Bagi anak didik yang terlibat di dalamnya Adapun, manfaatnya ialah Saling memberi informasi Sehingga anggota kelompok Mendapatkan informasi Yang kedua, yaitu Mengeksplorasi gagasan yang ketiga, meningkatkan pemahaman baru terhadap hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat, dapat membantu dan menilai, mengucapkan masalah. Yang kelima, mendorong pengembangan berpikir dan berkomunikasi secara efektif. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan kerjasama kelompok. Yang ketujuh, terdapat. Keserasian dan moralitas Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya Hal yang perlu diperhatikan guru dalam diskusi kelompok di kelas yaitu Yang pertama, didiskusi dalam suasana terbuka Yang kedua, ada perlunya perencanaan yang meliputi Pemilihan topik atau masalah yang akan didiskusikan Permulaan diskusi Diskusi kelompok harus dipersiapkan secara baik mempersiapkan diskusi pengaturan tempat hidup lalu ada, ada pun tujuan diskusi kelompok yaitu diskusi kelompok uh, tidak hanya untuk memecahkan masalah tetap tetapi juga untuk mencerahkan suasana persoalan serta untuk mengembangkan pribadi Ding Ding Meyer dan, dan Murok menyebutkan tiga macam tujuan teknik e, diskusi kelompok yaitu seperti untuk mengembangkan pengertian terhadap diri sendiri, untuk mengembangkan kesadaran tentang diri dan orang lain. Lalu yang ketiga untuk mengembangkan pandangan baru mengenai hubungan antar manusia. Adapun beberapa ahli lain seperti Jasobsen dan EGEN menyatakan bahwa teknik diskusi kelompok dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut seperti e, mengembangkan keterampilan-keterampilan kepemimpinan merangkum pendapat-pendapat kelompok mencapai suatu konsensus menjadi pendengar yang aktif mengatasi perbedaan-perbedaan yang tepat mengembangkan keterampilan mengembangkan Mempa, memparakukase, mengembangkan keterampilan-keterampilan belajar mandiri, mengembangkan keterampilan-keterampilan, menganalisis, mesin, mesin stesis, dan menilai. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan diskusi kelompok di dalam kelas. Pelaksanaan diskusi kelompok meliputi tiga langkah yaitu sebagai berikut Yang pertama, tahap perencanaan Fasilitator melaksanakan lima macam hal yaitu Merumuskan tujuan diskusi, menentukan jenis diskusi, melihat pengalaman dan perkembangan siswa Memperhitungkan waktu yang tersedia untuk kegiatan diskusi Dan mengemukakan hasil yang diharapkan dari diskusi yang kedua ada tahap pelaksanaan, fasilitator memberikan tugas yang harus didiskusikan Yang ketiga tahap penilaian, fasilitator meminta pengamat melaporkan hasil pengamatannya Selanjutnya Menurut Bulatau, eh, tahun 1971 mengemukakan dalam pelaksanaan teknik diskusi kelompok ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan situasi yang tepat bagi kelancaran jalannya hubungan atau komunikasi antar situas, yakni jumlah peserta tiap kelompok, lalu susunan tempat duduk, dan lamanya waktu diskusi. Selanjutnya ada teknik problem solving Pengertian teknik problem solving, solvingnya itu suatu proses yang kreatif di mana individu-individu menilai perubahan-perubahan yang ada pada dirinya dan lingkungannya dan membuat pilihan baru, keputusan-keputusan, dan nilai-nilai hidupnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. langkah-langkah teknik problem solving yang pertama ada adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan yang kedua mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut yang ketiga menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut yang keempat menguji kebenaran jawaban sementara tersebut dan yang kelima menarik kesimpulan selanjutnya ada kelebihan dari teknik problem solving yang pertama yaitu metode ini dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan khususnya dengan dunia kerja. Yang kedua, proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Dan yang ketiga, metode ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Lalu, terdapat kekurangan teknik problem solving, yang pertama menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa. Yang kedua, proses belajar-mengajar dengan menggunakan metode ini sering memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain. Dan yang ketiga itu mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir, memecahkan permasalahan sendiri, ataupun kelompok. Selanjutnya dijelaskan oleh kenapa ya. Lalu selanjutnya ada teknik home room. Uh, apa ini masuk teknik home room? Homeroom adalah teknik bimbingan kelompok berbentuk pertemuan dengan kelompok siswa di luar jam pelajaran dalam suasana kekeluargaan yang dipimpin oleh guru atau konselor. Fokus homeroom home, home ini adalah terciptanya suasana yang penuh kekeluargaan, seperti suasana rumah yang menyenangkan agar siswa merasa aman dan dapat mengungkapkan masalah-masalah yang tak dapat dibicarakan dalam kelas pada waktu jam pelajaran di bidang, bidang studi. Lalu selanjutnya ada fokus teknik homeroom. Kegiatan homeroom mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama menyediakan program bimbingan yang sistematis dan proses penyaringan sosial siswa yang mempunyai masalah yang lebih mendalam yang perlu dikirim ke konselor. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dan tujuan teknik homeroom. Ciri-ciri yang pertama ada bersifat kekeluargaan. Tentu saja di sini kita men menciptakan suasana kekeluargaan. Lalu ada bersifat terbuka, perlunya keterbukaan dalam penggunaan teknik ini. Lalu yang ketiga ada bebas, yang keempat ada menyenangkan. Dalam melakukan teknik ini tentunya diciptakan suasana yang menyenangkan. Lalu yang terakhir yaitu berkelompok. Manfaat teknik homeroom. Dari tujuan-tujuan di atas dapat disimpulkan, bahwa manfaat teknik komrum bagi guru pembimbing yaitu guru dapat lebih mengenal dan memahami siswa. Guru juga dapat membangun hubungan yang akrab antara guru dengan murid. Sedangkan bagi siswa yaitu menciptakan suasana yang akrab antara sesama siswa sehingga terciptanya suasana yang harmonis di sekolah, prososial, timbulnya rasa bekerja sama dan gotong royong. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pelaksanaan teknik homeroom Yang pertama itu tahap pembentukan Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap pemasukan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok Pada tahap ini, pada umumnya melakukan perkenalan dan memaparkan tujuan, kontrak forum dan harapan yang diinginkan setelah melakukan kegiatan tersebut Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk ta dalam tahap ini yang pertama, teknik pertanyaan dan jawaban. Kedua, teknik perasaan dan tanggapan. Ketiga, teknik permainan kelompok. Lalu, ada tahap peralihan. Tahap kedua adalah jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan mud amat mudah dan lancar, artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Adapun yang dilaksanakan dalam tahap ini yaitu. Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya, menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Lalu, ada tahap kegiatan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan Yaitu masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu Membahas topik atau masalah secara dalam dan tutas Lalu ada tahap pengakhiran Pada tahapan pengakhiran bimbingan kelompok Pokok perhatian bukan pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu tetapi pada hasil yang telah dicapai pada kelompok itu. Ada beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini, yaitu pemimpin mengemukakan bahwa kegiatan akan segera berakhir, pemimpin dan kelompok mengemukakan kesan dan hasil kegiatan, membengas kegiatan lanjut, dan mengemukakan pesan dan harapan. Terdapat tugas-tugas yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yang pertama memilih permainan atau latihan yang tepat bagi kelompok yang bersangkutan dengan memperhatikan tujuan, jumlah peserta, umur peserta, waktu, situasi kelompok, pengalaman fasilitator. Kedua mengatur ruang latihan. Ketiga membawakan atau mengantar latihan atau permainan. Ya sekian itu presentasi dari kelompok kami itu kelompok satu. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf jika ada uh, penyampaian yang kurang jelas atau kata-kata uh, yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Mobil uh, topik Wali Daya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oh.